Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara ganti baterai pada sebuah laptop Lenovo ya. Tipenya ada di sini. Lenovo IdeaPad 110 angkapnya adalah sini ini sudah saya siapkan baterainya ini ya 1110 atau 1100 bisa 14 IBR ini ya, di belakangnya 14 IBR ini 1100 atau 1100 sama ya modelnya oke tapi kalau tipe yang aslinya ini ya 110 IBR belakangnya ya kalau kita lihat dari bawah casingnya ya namun sebelum selanjutkan ya mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali. jadi harap dimaklumi. oke langsung saja pada tutorialnya kita pertama kita tutup dulu ya kita tutup kemudian kita balik nya nah di sini kita perhatikan ya. Di sini banyak baut ya. Kita siapkan saja obeng sesuai dengan besar lubang obengnya ya. Di sini yang perlu kita buka adalah sini, sini, sini, sini, sini, sini. Pokoknya semua yang ada lubangnya itu, ya tempat bautnya ya di sini. Nah ini tertutup ya. Nah, jangan salah ya. Di sini ada lubangnya juga. Nah, biasanya kalau ada label seperti ini dia ada ada lubangnya ya. Nah ini seperti. Nah itu lubangnya. Nah jadi kita buka dulu bautnya semuanya ya. Oke ini bautnya sudah saya buka semuanya ya. Ini. Oke sekarang kita miringkan ya seperti ini kalau kita buka seperti ini Is. ini bautnya udah uh, bekas jatuh kayaknya ya perhatikan ini bekas jatuh pecah ini tuh bekas jatuh sama usernya pecah Nah, ini sekarang kita buka ininya dulu ya tutup nah ini nah di sini ada sebuah baut juga ya nah ini satu dua tiga ini kita buka semuanya oke sudah saya buka bautnya ya sekarang tinggal kita melakukan ya siapkan sebuah obeng min atau seperti ini kalau seperti ini silahkan beli di online banyak ya nah, ini Sepisialis untuk membuka casing ya, tapi obeng min juga bisa, nah ini kita ini buka di sini, kemudian daerah sini ini ya anak lupanya kelihatan tidak? Ini. dicongkel saja ya sampai ke bawah kemudian dibalik lagi separuh sudah terbuka ya bagian ini sudah terbuka tinggal yang sebelah sini lagi Oke, okay. sudah terbuka ya. Nah ini, seperti ini. Tutup belakangnya. Sekarang kita... Oke, kita, dulu, kita, dulu, kita. Pada Tutup. Okay. kita dulu seperti ini. kita buka baut sini ya ini ada baut satu dua nah ini dua ini kita buka terlebih dahulu soketnya nih ya soketnya ini kita tarik saja ya nah dengan bicara goyang-goyang seperti ini untuk membukanya Oke baterai sudah terlepas sekarang kita siapkan baterai baru ya ini ya baterai baru Ini penampakannya. Nah ini baterai baru yang ori ya. Silakan di kalau kalian ingin beli silakan cari di Tokopedia ya. Saya kemarin beli di Tokopedia. Oke mudah saja ya memasangnya. Sekarang kita tinggal memasang soketnya Kita eh. Banggu gak coba sampah Oke okay, Sudah ya Kemudian kita buat kembali Oke okay, sudah Tinggal kita Pasang tutup belakangnya ya Ya ini tutup belakangnya Lepaskan dulu sebelah sini. Lepaskan dulu ya. Oke. Okay, Kalau sudah pas, baru ditekan ya. Tekan saja ya. Oke. Okay, baru sudah rapat ya. Baru kita pasang bautnya ya. Bautnya nah, ini. silakan pasang semuanya ya bautnya yang ada di casing ini saya rasa bisa semuanya yang masang ya Oke sekarang tinggal baut yang ini ya yang lupa baut yang sini ada tiga bautnya Nah setelah pasang bautnya baru kita pasang dvd nya ya terus si nya Oke setelah itu baru di baut yang di bagian ada labelnya ini ya nah ini sini tempat baut pengunci daripada CD-ROM-nya ya, atau dvd rom nah, oke, okay, sudah selesai demikian ya bagaimana cara mengganti baterai pada sebuah laptop Lenovo id 14 ibr semoga bermanfaat wabillahi taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh